Yo minasang, desu kak Welcome back on my Watch YouTube channel. Still with me you Kali ini gua akan membahas brand dari Jepang, tapi kali ini temanya revival. Tapi sebetulnya ini kayak reissue. Ngerti reissue kan? Ngerti revival kan? Oke langsung aja ya. Orient or Oriento. Ya yang berapa waktu lalu sempat gua bahas sedikit mengenai historinya. Ya, Nah ini namanya New Revival Model World Map Langsung aja yuk kita bahas Nah nah ini originally didesain uh, Di tahun 1969 Dengan unique retro design Nah kalau kalian lihat kayak gini kan Sebetulnya jam-jam zaman -jam dulu ya retro Tahun ya 60-an akhir-akhir tahun 60 sama awal 70an ya tapi dia punya modern spesifikasi ya terus kalau misalkan yang hijau uh, ijo ini kan sebetulnya green gradation ini kayak melambangkan bumi kayak gitu loh warnanya karena namanya world map ya melambangkan celestial body in the universe Wah. nah jam ini modelnya apa aja sih tiga SKU ini nah yang satu ini ada nah ini yang colorful ya modelnya jadi ini kayak ada warna lautnya yang coklat ini menandakan dia buminya kayak gitu atau mungkin dataran ya dataran kalau yang biru ini kayak laut dalam laut e, dangkalnya tiga ini spesifikasinya sama tapi akan gue bahas dari yang sini dulu ya sekarang mulai dari movementnya dulu nah movementnya apaan sih Movementnya tetap di automatic dengan kaliber F6922 buatannya Orient sendiri, AK in-house movement. Nah, number of jewels-nya, guys, yang kalian pengen tahu jewels -nya, ini kurang lebih ada di 22 jewels. Case-nya terbuat dari stainless steel, glass materialnya ini masih terbuat dari mineral kristal, tapi ini mineralnya keren loh, ya, bening banget. Nah untuk backcase nya ini screw case back polos dengan logo orient Nah untuk diameternya gimana? Diameternya ini kurang lebih ada di 43,5 mm dan ketebalannya di 13,9 mm Jadi kurang lebih hampir 14 mm ya nah, Untuk water resistance nya, water resistance nya ada di 200 meter Screw down crown enggak sih? Enggak. Dia enggak screw down crown. Tapi water pressure-nya ada di 200 meter. Tapi berarti ini dia dalam kondisi tertentu bisa nahan tekanan uh, itu sampai di 200 meter. Tapi bukan berarti bisa dipakai untuk uh, kegiatan diving ya atau menyelam. Untuk bezelnya ini apa sih? Nah untuk rotating bezelnya yang di dalam ini yang jadi inner ring bezel ini men, uh, ada indikator 24 hour gitu jadi kalian ini bisa uh, men setting ini sebagai word time ya nah untuk fiturnya apa aja sih fiturnya ya yang pastinya three hands analog with day date ya terus dia ada fitur hack and winding buat menambah power reserve dan satu lagi yang di crown angka empat ini dia adalah me, apa, untuk men-setting inner rotating bezel, tapi yang menandakan 24 hour di sini ya. Ini dia modelnya nggak memiliki lock ya, jadi kurang lebih kalau seandainya kalian punya pergelangan yang kecil tapi ini diameternya lumayan lebar ini cukup membantu karena laktulaknya lock ini enggak pengaruh karena dia bukan tipe laktulak yang punya tanduk ya Nah jadi masih pas untuk dipakai di pergelangan 14,4 macam aku nih ya Nah untuk uh, strapnya sendiri ini kurang lebih ukurannya ada di 20 mm jadi kalau seandainya mau ganti kalian pakai NATO atau mau pakai leather strap Nah untuk warna kalian suka yang mana itu kita serahin ke selera kalian ya. So far dari ketiga ini aku paling suka yang krem dial yang ada aksen goldnya. Harga berapa sih? Nah untuk orient yang ini yang beige dial ini atau yang krem dengan kode raa 0 e 01 s 1 di 5,2. Kalian cukup kocek kurang lebih di 5 juta dua ratusan aja. Warna green dial ini kurang lebih ada di empat juta delapan ratusan aja, atau empat juta sembilan ratus sampai 4.9. Nah, kalau yang ini yang colorful ini ada di 5.2. Overall, gue sangat suka desainnya karena bener-bener uh, membawa apa ya? bring back memories lagi kalau misalkan dulu udah ada yang pernah punya orient vintage nya mungkin bakal uh, ngenal banget ya familiar banget sama model ini dan yang gue suka mungkin walaupun beda diameter sama yang dulu atau mungkin beda tipis yang di sini gue suka aja sih model cut nya sama model finishing nya itu bener-bener polish mengkilat pokoknya uh, warnanya juga walaupun ada varian, varian warna baru juga gak terlalu dibuat jauh sama original desainnya ya ini yang bikin gua suka jadi terkesannya bener-bener berkilau and shiny kayak gitu sih nah kalian suka yang mana dari ketiga ini gua serahin sama kalian tapi yang pasti kalau kalian suka model-model retro atau mungkin suka model yang ada historinya carinya di mana? seperti biasa di aplikasi mahwatch or jamtangan.com atau di website kita di jamtangan.com so buat yang mau hunting buruan karena mungkin aja stoknya terbatas walaupun tuh ini bukan limited edition jadi buat kalian juga yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen oke okay? buat yang belum subscribe gue saranin buat subscribe supaya gak ketinggalan berita ya tapi yang udah jadi subscriber jangan lupa juga dinyalain loncengnya supaya gak ketinggalan info-info terbaru dari kita oke okay? i think that's all folks for this video this is orient revival world map happy hunting and happy shopping